Saya Nur Rahmat, berada di Desa Pangu Kecamatan Sewan, Kabupaten Bantul. Saya pemilik rumah kreatif Dengaji. Yang menarik dari Bantul itu adalah masyarakat yang kreatif. Salah satunya adalah bentuk-bentuk, recycle, upcycle dari bukti kerajinan mereka. Dengaji membuat terobosan, membuat cap kertas, bermaksud agar memberi solving problem kepada masyarakat. Cap kertas pernah mendapatkan teknologi tepat guna. Kenapa? Karena dia menjawab persoalan masyarakat dengan menciptakan cap kertas berbanding limbah kertas kemasan. Dan hanya berarti dapat, tekniknya sederhana, lalu bisa menekan biaya produksi. Itu salah satu jawaban atas uh, teknologi tepat guna. Kalau kita lihat sejarah canting cap, itu tahun 1811 ada cap kayu, di Ibarawel, Laples, kemudian di abad 19-an tahun, itu ada muncul cap tembaga ini menjadi puncaknya tapi kemudian lahir beberapa cap yang menjadi silver problem karena eh, tembaga terlalu mahal maka ada cap dari seng, dari kertas, dan dari kayu Bantul sangat perlu menjadi kota kreatif dunia dengan mempunyai jejaring kota kreatif dunia agar dia menjadi of main Ketika orang datang ke Jogja atau ke Indonesia itu selalu bantul yang menjadi tujuan utamanya Sehingga itu akan memberi kemaslahatan bagi masyarakat bantul atas usaha-usaha kreatif mereka